Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Lesti Love Force, below Force, dan Leslar Love dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat datang, dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan cover terbaru. Kabar baik, kabar bahagia pastinya dari idola kita, Lesti, dan Rizky Villa.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 Menemani tentunya santai pagi kalian saat ini Di hari Minggu, di happy weekend kalian saat ini Mudah-mudahan sehat ya untuk kita semuanya Dan tentu bumi juga akan menyuguhkan kabar baik Dan tentunya vitamin-vitamin bahagia dari idola kesayangan kita Di kabar pertama persahabat, jadi pagi hari ini kita tentunya sudah mendapatkan himbauan Mengenai perihal donasi yang mengatasnamakan Leslar nih persahabat Mulai sekarang, kalau mau donasi, kalau ada yang mengatasnamakan Leslar Lovers, cek dulu terpercaya nggak tuh. Kredibel nggak tuh bisa dimintai pertanggungjawaban yang nggak. Kalau ternyata hanya memanfaatkan nama Lesti Bilar, tapi hatinya nggak ikhlas dan tak bisa dimintai pertanggungjawaban, mending kita alihkan donasi kita ke tempat lain yang ditunjuk langsung oleh Leslar. Oke, semuanya. Catatan: Kalau emang hatinya sudah nggak ada buat support, Leslar mending pergi yang jauh. Kami tidak butuh manusia munafik kayak kalian. Leslar lovers itu support keduanya, tulus bukan cuman Les atau Lar. Ini himbauan untuk semuanya, para sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya hatinya mantap, mendukung keduanya, lesti bilar, mudah-mudahan. Rumah tangganya langgeng, bahagia, rukun, sakinah, mawadah, warohma Yuk sama-sama diingatkan persahabat ya, kepada teman-teman yang lain Mudah-mudahan kita semuanya selalu di jalan kebaikan, di jalan yang benar Dan saling mengingatkan tentunya dalam kebaikan Kemudian juga, para selanjutnya kita lihat ini ada cedukan vitamin semalam. Di malam minggu, para ya, Papa B sedang main piano. Dan tentunya bunda Lesti Kecura pun bernyanyi. Nyanyinya juga cinta sejati, nih para spesial untuk keluarga Konoha. Papa Bilar di sini terlihat malu-malu, nih, para ya, senyum-senyum. Gimana aduh Masya Allah saat di oleh Babaji? Alhamdulillah, persahabatan yang malam minggu yang di rumah, ada pasangan Kak Sania dan Babaji juga. Support terus ya untuk keduanya. Mudah-mudahan sehat, bahagia selalu. Kalau ini pun juga kembali oleh akun UMDN. Kalimat caption pun ditulis. Masya Allah, Allah. Baba Ji, yuk vitamin nih, lagi main piano ternyata Dan Bunda L juga lagi nyanyi bareng tuh, Masya Allah Sehat selalu ya kalian, leslar Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga keluarga kecil kalian Amin ya Allah BTW Baba yuk vitamin yuk, El kangen nih katanya tuh Semua warga Konaha merindukan Abang L nih Kemarin gak nongol nih persahabatnya Hanya Bunda El dan Papa B saja yang muncul kita lihat juga persahabat komentar banyak sekali diberikan. Di antaranya dari Leoni 2889, tinggal abang El mana belum nongol katanya tuh persahabat sabar yang tukar ke Konoha. Pasif vitamin komplit selalu kita dapatkan dari Leslar Family. Kemudian juga persahabat selanjutnya di sini ada Cidukan persahabatnya sisa update kesibukan bunda lesti kemarin persahabatnya bersama Kasania. Alhamdulillah, persahabatnya, Masya Allah, terlihat Bunda El, Kasa bahagia sekali. Kita makin bangga, makin kagum dengan sasa sosok Lesti Kejora. Mudah-mudahan, apapun yang dilakukan ini selalu dimudahkan dan selalu dilancarkan. Amin, ya Robbal 'Alamin. Selanjutnya, bersahabat disimak juga di story-nya. Papa Bilar 4 jam yang lalu nih merasa menyemang unggah sebuah postingan namun kalimatnya ini kalimat bahasa Inggris nih persahabati ya. Dan sekaligus Papa Bilar juga memberikan sebuah kalimat dengan bahasa Indonesia, "Sekalian pamer outfit stiker," kata Papa B. Namun kalimat bahasa Inggris ini persahabati mempunyai makna yang dalam banget nih persahabatannya. Kita lihat dulu nih beberapa tanggapan komentar dari akun Sumisah Muhammad. Di situ mengatakan Kata-kata di atas itu sungguh dalam maksudnya. Jika kamu tidak boleh dukung kami ketika kami kalah atau jatuh, jangan dukung kami ketika kami menang. Bill Sankley, itu persahabatnya. Ini kata-kata yang diposting oleh Papa Bilar ini maknanya luar biasa juga nih, persahabat. Diingatkan kembali untuk semuanya. Jika kamu atau kalian tidak boleh dukung idola kesayangan kita, ketika Leslar Kalah atau jatuh, jangan dukung mereka ketika mereka menang Itu maksud dan tujuan bersahabat ya Kalimat yang diunggah oleh Papa Bilar Mudah-mudahan warga Konoha makin kompak, makin solid untuk mendukung penuh buat idola kesayangan kita Doa terbaik selalu kita berikan buat Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya juga persahabat kita simak nih ada sebuah artikel dari Alkun Tabloid Nova Official. Ini mengenai tentunya podcastnya Bapak Bi bersama Densu ya Banyak sekali yang persahabat ya hujatan kepada Denis Sumargo Karena dianggap ngasih panggung pada pelaku KDR Ternih persahabat ya ada-ada aja yang selalu nyinyir kepada Rizky Bilar Dihujat karena bikin konten bareng Rizky Bilar Denis Sumargo beri tanggapan santai Kita simak di persahabat ya Denny Subargo banjir hujatan usai membagikan konten barang rezeki billar yang pernah jadi tersangka KRI RT. Gue selalu ngelihat segala sesuatu dari sudut pandang berbeda. Kalau lihat dari negatifnya aja, menurut gue pikirannya sempit. Ucap Denny dikutip dari YouTube curhat Bang Denny Subargo. Kata-kata Bang Denny juga ini luar biasa, merasa sahabat. Netizen memang selalu ada aja kelakuan yang mencari celah, kesalahan, lesti, dan rezeki Bilar. Kita lihat bersahabat, begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan juga. Di antaranya dari akun Henri Fauzi, Setiap orang pasti punya masa lalu. Terlepas masa lalu itu buruk atau tidak, setiap orang punya kesempatan kedua. Biarkan itu jadi masa lalu buat Bilar, biar jadi pelajaran yang berarti untuk ke depan. Jangan suka menjudge orang ya guys. Biarkan itu juga urusan dia. Kita perbaiki saja diri kita, Pitch dan persahabat. Daripada tentunya menghujat, mencaci, apalagi sampai memfitnah, para sahabat ya. Lebih baik introspeksi diri kalian dan tentunya Para sahabat jangan sampai suka menjudge orang. Perbaiki saja diri kita sendiri.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 Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Baik-baikin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.